Halo Dreamers, balik lagi sama aku Alvin Tarot Dan sekarang aku akan ngebacain untuk zodiak Libra Dengan tema kita kali ini Ngebacain ya untuk kamu dari sisi percintaan Atau dari energi yang paling banyak terjadi sama Libra Kemudian nanti kita lihat ke depannya seperti apa dan dibacain Ya dari sisi asmara khusus gitu kan Kemudian kalau nanti dari kartu kelihatan ada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 kartu pertama ada the moon. Oke. Okay. Maaf banget kalau misalkan dari suara eh ya ada uh, berisik. Ada nine of swords, kartu kedua. Kemudian kartu ketiga di sini ada the emperor. Oke, okay. yang aku lihat di sini orang yang ngedeketin kamu atau orang yang uh, sosok yang akan mendekat mungkin gitu ya ke kamu. Di sini aku lihat dia itu bakalan selalu mendampingi kamu sih, ya aku lihat ya, bakalan selalu mendampingi kamu uh, di sini dalam suka maupun duka ya, di sini dalam suka maupun duka gitu jadi kayak dia bakalan ngedampingin kamu selalu terus uh, tetap terus ada di samping kamu, memperhatikan kemudian juga uh, ibaratnya kayak sama-sama uh, saling ngurusin satu sama lain gitu ya, kalau misalkan ada ada penurunan uh, atau mungkin ada kenaikan tetap ditemenin. Kayak gitu ya. Jadi bukan cuma sukanya doang gitu loh, tapi dukanya juga tetap tetap dia nemenin gitu ya. nggak matre gitu orangnya ya yang aku lihat di sini. Karena dia tulus berarti kan. Kalau kayak gitu kan berarti niatnya tulus. Kemudian rata-rata yang aku lihat di sini memang uh, sensitif orangnya ya. Lumayan sensitif makanya dari sensitivitasnya dia itu bisa kelihatan banget gitu loh bahwa dia lebih memperhatikan kamu gitu kan lebih uh, istilahnya kayak nggak mau kamu tuh lepas ataupun uh, menjadi ya menjadi pasangan orang lain gitu ya karena dia karena itu mungkin agak sedikit protektif ya agak sedikit posesifnya karena uh, Mendampingi kamunya itu ya dari suka maupun duka gitu ya aku lihat Kalau untuk ke arah protektif atau posesif itu bisa jadi memang sifat bawaan gitu ya sifat bawaan yang bisa jadi juga positif bisa jadi negatif gitu ya tergantung. Kalau balance kalau seimbang sih berarti pas gitu kan dalam hubungan ini ya karena kayak kalau... Kalau ngelihat pasangan kita kayak kok dia nggak jealous ya kalau gue deket sama ini gitu kan? Kok dia cuek-cuek aja? Kan kita jadi bertanya-tanya juga gitu kan? Jadi kalau ngepas pas tuh kayak kalau ada protektif tuh kayak selalu nanyain gitu kan? Selalu ngabarin gitu itu ada salah satu hal yang mungkin sangat amat bermanfaat gitu, -gitu. ya kalau misalkan seimbang di sini. Dan memang bagus yang aku lihat, bagus banget karena di sini ada The Moon, kemudian The Emperor. di Emperor uh, berarti sifatnya memang bijaksana gitu ya aku lihat. Jadi kalau ada apapun yang ada kaitannya dengan kamu, dia berusaha untuk ngelihat dari sisi netral, ngeliat dari sisi yang baik gitu loh. ya Dan sebisa mungkin ngebelain kamu dong gitu kan ya, karena ngedampingin kamu kan dalam suka maupun duka. Jadi kalau ada... Uh, apapun gitu ya yang yang ngusilin kamu gitu kan yang di sini iseng banget sama kamu dia pasti yang aku lihat di sini bakalan ngeliatin kamu terus gitu ya bakalan kayak melindungi kamu kalau ada orang-orang yang usil kayak gitu ya kalau kamu butuh bantuan dia ngasih bantuan ke kamu ya di sini Ya, aku lihat jadi bener-bener tulus. Ya, kemudian juga kelihatan banget kalau dia itu suka gitu loh, sama kamu. Ya, di sini kemudian mungkin bisa jadi ada koneksi juga ya, karena itu ada koneksi gitu loh, antara kamu dengan dia. Ya, koneksinya juga baik. Ya, aku lihat di sini ya, bagus sekali koneksinya. Oke, okay, kalau dari zodiak di sini, kalau dari The Moon, ya, yeah, the, the Moon itu kalau dalam kartu tarot biasanya ada kaitannya dengan pisces, ya. Yeah. Tapi kalau dalam dalam astrologi dia itu The Moon itu pasti ada kaitannya dengan cancer, ya. Yeah. Kemudian di sini ada nine of swords, nine of swords ada kaitannya dengan uh, seseorang yang berzodiak atau berelemen udara, ya. Yeah. Di sini hmm. diantaranya ada Gemini kemudian Aquarius kemudian ada juga Libra ya sesama Libra gitu kan mungkin kemudian di sini ada the Emperor the Emperor itu ada kaitannya dengan Aries tapi bisa jadi juga Sagitarius Leo juga bisa masuk gitu loh ya dalam uh, hubungan ini gitu tapi memang lebih lebih kelihatannya ya dari sisi uh, Ariesnya gitu ya dari sisi Ariesnya yang memang uh, dekat gitulah, dekat banget sama kamu ya di sini. Kita lihat dari kartu zodiak ya untuk kamu. Di sini dari kartu zodiaknya, mungkin untuk beberapa orang kan kayak ada yang gak resonate ya dari zodiaknya, mungkin dari kartu zodiak ini bisa resonate. Ada Scorpio di sini ya. Betul, sensitif gitu kan orangnya. Kemudian kita lihat ada nine, di bawah Nine of Swords itu ada zodiak apa? Ada Neptune. Neptune itu ada kaitannya dengan Pisces ya? Oke, okay, jadi Pisces ataupun Aquarius bisa juga. Kemudian, oh betul ya. Kemudian ada Aquarius gitu kan? Tadi aku bilang muncul deh dia ya, Aquarius. Nah mungkin kalau untuk Aquariusnya ini kadang dia ngejar ya, kadang dia ngejar, beda dengan Scorpio, beda dengan Pisces ya, kalau untuk Aquarius ini dia lebih ngejar, dia lebih uh, protektif, dia lebih uh, ibaratnya kayak lebih ini aja sih, lebih posesif, lebih protektif ya, Leb agak berlebih gitu, agak berlebih tapi masih bisa terkontrol sih yang aku lihat di sini ya jadi jangan khawatir e, kalau kamu bisa ataupun kalau dia cinta ya bener benar cinta sama kamu dia bisa mengontrol hal tersebut gitu ya dengan baik gitu. jadi nggak nggak terlalu khawatir ya untuk kamunya gitu yang aku lihat di sini oke itu dari kartu bye bye sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya